Oke kawan-kawan Kali ini mari kita bermain bersama Asar ya Kita memasukkan buah-buahan ke dalam traktor Pilih buahnya sesuai ukuran Ya, di situ. Hore, kamu benar! Thank you. Hore, kamu benar di situ bukan bukan di situ ya di situ hore kamu benar